Hei yo what up geng balik lagi di channel gue Jaya Tiktif Slot Si penyelidik slegak suruh hari ini Oke okay, di hari gue bawa peralatan di 20.000 ribu ya Kenapa 20.000? ya Karena kemarin ada yang request gue uh, Ada yang challenge gue guys ya Kalau nantangin gue nih Bang bikin modal 20 dong gua mau tengok ini bisa menang apa enggak nih di modal Dengan modal 20 Oke okay, bos ya Oke okay, anda nantang ya Anda jual saya beli ya Jadi gue langsung gas ke kan di uh, di bettingan 20.000 ini ya gue buktian ke kalian ya kalau di sini gue juga bisa menang oke okay. tadi di pulau pertama uh, gue <coughs> gua awali dengan spin turbo 20 kali ya oke okay. oke okay. jadi kalian yang lagi nonton ini ya apa kabar kalian semua gua doain kalian itu semua sihat selalu dilancarkan rezekinya dilancarkan juga segala urusannya dimanapun kalian berada ya oke okay. oke okay, mantap dikasih schedule gratisannya ya anda nantang, kan? Anda nantangin saya nih di modal 20.000 ini, aku ya, buktiin ya. Dan ya, ngomong-ngomongnya, aku masih bermain <coughs> di gameplaynya nya retro 777, gitu. situs paling gacil, ternyata percaya ya. Nah, jadi yang kemarin nantang itu Yang bilangin bisa nggak, bang? Menang di situs -situ, ini, bang, di modal 20.000, oke, gue buktiin nih ini ya. Iya, <coughs> anjur kali 20, Kak. Mako tanya, tapi China mantep banget, coy ya kali 20 nyantol kali 2-nya nyantol mantap. Batu merahnya dong. Oke, gelasnya gelasnya. Oke, dua utuh humble 14.000 kali 20 dia baca ya langsung dijoprek langsung sensasional kita guys ya. Kali lihat sendiri ini ya. kalian lihat sendiri ini. Wah, gila gila gila gila. Ini awal mainannya udah dikasih sensasional kayak gini. Waduh ini sketser gratis dikasih ginian enak banget deh, cuy, ya coy Jadi kalian semua itu aduh, Kalau bingung cari pola Bingung lagi pola ini ke pola-pola yang gue saja kasih Padahal ya, kalian bisa ikutin guys ya Tapi kalau nggak mau juga nggak apa, apa ya Gue nggak maksa ya, ya Kalau mau ngikutin kalian kalian siapkanlah kertas dan pulpen kalian Atau bagaimanapun cara kalian mencatatnya itu terserah kalian ya Ya gue menyarankan untuk tidak di skip-skip ya Nanti kan kalian satu pola Jadi polanya nggak bekerja dengan baik ya jadi disimak bagus-bagus ya, karena ini challenge yang sangat menantang ya. Gue sangat ditantang banget ini ya. Ini kalau gue profit ini, <tuh> oke, okay, ini mantap. Ada, oh ya nih guys ya, uh, gue mau uh, uh, bagi satu informasi juga nih guys ya. Kalau gue itu punya grup Telegram ini, mana grup ini langsung diadminkan oleh situ 777nya guys ya Jadi kalau kalian mau join ke grupnya linknya ada di kolom komentar kalian bisa klik langsung join bareng gue di sana ya di sana juga ada informasi-informasi uh, penting ya contohnya seperti update pola satu kali 24 jam atau informasi jam-jam kacur guys ya nah Oke okay. gila schedule gratis ya dikasih 500.000 tuh ya Nah, ini ini udah satu contoh ya ini udah satu satu pembuktian ya dengan model 20.000 bisa dikasih 500.000 sekian oke gua lanjut lagi di spin cepat 10 kali aja deh ya oke ini sebenarnya udah profit guys ya ini gua sebenarnya udah profit banget ya kalau hitung-hitung ya gua bisa cow aja sih sebenarnya tapi tapi ya gua nanti tantang banget kayak gini guys ya bahasanya kemarin gak enak banget coy ya jadi gua merasa terpancing aja ya, terkenaling gua Gue langsung gaskan aja nih. Gue tau gue buktiin gue lebih gue lebih bisa, bisa menembus tembus jutaan di sini ya. <tuh> Oke, okay. ini hari ini uh, di video satu ini harusnya bisa masuk surga gacor hari ini nih. Ini wajib masuk suruh gacor hari ini nih. <tuh> Berarti tadi kita dapat sensasionalnya baru sekali guys ya. Gak apa-apa ya. Kita di sini nggak harus dapat sensasional Daperti kita itu bisa profit ya Oke okay. Ini gue coba Naikkan bettingan ke 4000 Dan langsung saja gua ke <coughs> Ke spin cepat 10 kali lagi aja ya Ini gua coba pancing-pancing lagi Sketch -er gratis ya. Tapi kalau gak ada tanda-tanda sketchernya gua mungkin bakal buy aja nih guys oke okay. oh iya yeah, ada satu lagi guys ya buat kalian lagi nonton sampai di menit ini deh. thank you banget buat kalian semua ya apalagi penonton-penonton baru ya sudah diklik video ini ya jangan lupa juga dibantu like ya dibantu share ke teman-temannya sekiranya pemain slot atau mania di kayak gua juga guys ya dibantu subscribe dan jangan lupa juga kalian nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi baru dari detektif ya. So, ya ya karena gua ini detektif ya gua soal olah-olah TKP ya TKP apa ya ini Gates of Olympus guys ya oke okay, ini gua langsung buy spin aja di 400.000 ya karena gua <coughs> gak ngelihat ada tanda-tanda skater ini oke okay. oke okay, mantep <tuh> oke okay, di sini kasih batu birunya di -skip juga sama kakeknya ini Apakah skater satu ini bisa tembus jutaan ya ini berapa bisa balik modal guys ya ya gua kalau buy spin itu minimal ya balik modal lah jangan sampai jangan sampai minus ya wih anjir tambah angkat mantap kali lima nih 15 ribu di kali lima dapat 77.000 guys ya mantap ya lumayan sedikit sedikit kita kumpulin joy <tuh> Baik ini kalian buat buat kalian semua kalau lagi nonton ya guys. Kalian dengar suara gua agak lemas-lemas gini ya. Ya gua minta maaf, guys ya. Karena ini sebenarnya gua main di jam 12 malam ya. Kenapa di jam 12 malam ya? Di informasikan kan di grup telegramnya kalau jam 12 ini lagi gacor, guys. Tumben, ya, tumben ya. Guys, ya jam 10 hari, uh, saya jam jam, 12, jam 10, tapi hari ini jam 12. Ya jadi gua agak enggak ada capek gitu ya. Tapi apa-apa. Tidak mengurungkan niat gua, tidak waduh waduh mantap ya dikasih super B di 238 ini mantap ini <tuh> jadi walaupun jam 12 tengah malam gue main ya tidak tidak bikin gue itu kayak males-malesan ya gue tetap aktif bagi-bagi uh, pola-pola gacor gue guys ya dengan pola-pola rasika rakitan gue selalu uh, uh, apa sih namanya gue selalu aktif bagikan ke kalian semua ya jadi buat kalian semua ya jadi buat kalian semua ya langsung saja gaskan ya langsung langsung join aja bareng gue di situs retro 777 guys ya <coughs> sore ini agak-agak ngeblank nih guys ya Wih anjir kali 20 di santolin Wih gila mantep-mantep tetap kali udah 30 kali coy. ini pasti sengit nih, ini. ini pasti sengit nih, ini, ini kalau Pak sekali pecah atau konek waduh udah-udah ini fix ini guys ya ini udah udah membara-bara gitu itu gue bilang apa kan langsung dikasih sensasional 448.000 ya, 448 ribu, wah, anjir, anjir, ini udah berlebihan banget ya, ini udah berlebihan banget ini balik modalnya anjir anjir gila, wah gila gila gila, sensasional lagi dong, ayo dong kasih sensanya lagi kek ini kalau sensasi sekali lagi wajib ini pasti gue yakin ini gue yakin ini gue yakin pasti tumbuh satu juta nih guys ya anjir-anjir kalian lihat sendiri ya dengan mau udah 22.000 ya terbukti jadi kalian sering-sering challenge in gua lah ya tuh tuh tuh gue bilang apa tuh ya langsung sensasional lagi 336.000 saya sudah sering request guys ya sering-sering juga nih gua profit ini ya anjay gila total penggalian 35 kali coy ini kalau sekali sekali-kali lagi mantap ini meledak ini wah anjir-anjir udah gak ada lagi kayaknya nih guys Saya gua langsung cowok aja nih guys. kenapa ya udah profit kayak gini memang enaknya cowok aja guys ya takutnya nanti kita bisa sedot lagi Nah jadi yang buat kalian challenge kemarin itu Ini gue udah buktiin banget ya modal 20.000 ribu coy Tembus 1 juta ya, ya Gila gak tuh ya. ya Gila lah masa gak ya Anjir Ya cuman, cuman bisa di situs retro 777 guys ya Jadi buat kalian semua langsung gaskan kan gue disini Jadi thank you banget buat kalian semua sudah nonton Mudah-mudahan rezeki besar selalu mendampingi kalian Sekian olantik TKPR ini Arios.